السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي عافانا في جسدنا ورد إلينا أرواحنا وآذنا لنا بذكر Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang telah mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita. Memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang lebih indah dari semua itu Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang yang tidur semalam suntuk yang enggak bangun untuk salat subuh kata beliau zakar rajulun balasyaitanu fi udhri itu orang yang dikencingi syaitan di telinga maka kita bersyukur kepada Allah azza wajalla yang memperkenankan kita untuk datang ke rumah Allah ini. Kita tahu salat berjamaah di masjid untuk waktu zuhur, waktu asar dan maghrib itu biasa. Tapi untuk waktu isya dan subuh itu luar biasa. Sampai kata Nabi alaihi salatu azqalu salati 'alal munafiqin salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu salatul isya wa salatul fajr salat isya dan salat subuh kalau ya'lamuna ma feehuma la'atawuhuma walau haban andai kata mereka itu tahu dengan fadilah dengan keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah ini pasti mereka akan datang melaksanakannya dalam kondisi merangkak, walaupun harus merangkak mereka akan datang. Sebagian kita semalam sholat teraweh, ya berapa menit ya ma? Dua jam? Waduh, berlebihan Berapa? 40 menit, ada mungkin yang satu jam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man isya fil Siapa yang sholat isya berjamaah, dia itu dapat pahala seperti sholat setengah malam. وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي <كُلًا> Yang Isya berjama'ah ditambah subuhnya berjama'ah. Dia seperti solat semalam suntuk. Bayangin. Ah. Fadilah yang begitu besar yang Allah berikan. Maka seharusnya kita bersyukur yang bisa solat subuh berjama'ah ini. Banyak-banyak memuji Allah Azza jalla.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 Untuk keluarga beliau, untuk istri si beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah melindungi kita bersama mereka. Amma amat jamaah Kenapa tema kita? Apa tema kita? Anda ini Ramadan terakhir kita. Ternyata yang membuat orang bersemangat itu, yang menjadikan dirinya dapat memaksimalkan waktu itu, kalau dia ingat, ini yang terakhir. Udah nggak ada lagi kesempatan. Kalau datang seorang meminta nasihat kepada Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub al-Ansari yang diriwayatkan Ibn Majah Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, 'Allimni wa awjis." Wahai Rasulullah, ajarin aku tapi yang ringkas." Ini sahabat minta pelajaran dari Nabi alaihi salatu wasalam tapi enggak mau yang panjang-panjang. Kenapa? Takut lupa. Pakai kita kajian pagi ini jangan panjang-panjang. Apa -panjang. lagi habis subuh ini, masyaAllah jemaah. Kalau sahurnya tak terlalu banyak, insyaAllah aman jemaah. Apa kata Nabi saw kepada sahabat ini? Jika Qumtah fi salatika, fa'cally salatamu adzim. Kalau engkau bangkit mendirikan solat. Jadikan sholat itu seperti sholat yang terakhir. Muaddi di sini, para ulama menjelaskan ada dua makna: sholatnya orang yang meninggalkan dunia. Jadi, ketika masuk sholat, masuk masjid, udah semua urusan dunia tinggal di luar sana. Antum fokus, karena kita juga nggak tahu apakah kita akan keluar. Dari masjid ini dalam kondisi berdiri atau tidur, kita nggak tahu. Mana yang kedua, seperti orang yang mau mati sudah, yang dia nggak bakal sholat lagi setelah ini. Kira-kira bagaimana sholat kita coba? Sholat antum tahu bahwasanya malaikat pencabut nyawa lagi nungguin di pintu dan. Antum akan sholat bener-bener khusyuk bahkan sujud antum mungkin akan jadi sujud terpanjang kita kadang kadangkala sujud kalau sholat ya, sholat sunnah subhanallah ala subhanallah ala subhanallah ala kayaknya kepanjangan subhanallah ala sekali kan sudah sah sebagian orang antum lihat kenapa di beberapa masjid ketika sholat raweh mereka itu Cepat-cepetan. Karena mereka berpikir, kan besok sholat terawaih lagi kita. Lusa sholat terawaih lagi. Uh masih panjang lusa. sholat ini satu bulan. Udah jangan panjang-panjang. Karena dia berpikir masih punya waktu. Tapi ketika dia solat muaddi. Yang dia beranggapan ini sholat terakhir dia. Maka mungkin imam sudah assalamualaikum. Dia masih sujudnya. Doa. Padahal imamnya sudah Assalamualaikum. Karena khusyuknya dia. Sama. Sampai dia tenggelam dalam doanya. Pernah kita sholat kayak gitu, Jemaat? Pernah, Ustaz. Sekali, Jemaat. Iya, sebagian kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia sholatnya itu khusyuk. Tapi kebanyakan tidak. Maka nasihat Nabi ini dipakai. Hadirkan selalu. Bosnya kita enggak tahu apakah kita bakal sholat duhur nanti. Enggak tahu. <tuh> Wasiat yang kedua. Jangan ngomong yang akhirnya engkau terpaksa minta maaf nanti. Kalau gitu ya hati-hati ngomongnya. Jadi, sebelum ngomong mikir, karena ada orang setelah ngomong baru mikir, akhirnya minta maaf. Tapi, kalau orang ikut nasihat Nabi SAW, dia berpikir sebelum berbicara, nih, yang suka komen, yang suka bikin status. Taruh nasihat Nabi ini di benak kita. Kira-kira yang anak tulis ini. Baik atau tidak? Nyakitin hati orang apa enggak? Karena sebagian kita enggak mikir. Oleh karena itu Nabi SAW. Ketika memberi wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Radhiallahu ta'ala anhu setelah wasiat yang panjang lalu nabi mengatakan ala adulluka ala milaki kamu mau nggak aku kasih nasihat yang menggabungkan semua nasihat tadi bala ya rasulullah beliau mengeluarkan lisannya lalu mengatakan amsik alaikah pegangin, pegangin lisannya supaya nggak liar. heran muat, kenapa menjaga lisannya jadi wasiat yang menggabungkan semua nasihat Nabi SAW Lalu muat mengatakan, ya Rasulullah, wainna la mu'akhadun bima bihi Apakah kita akan dihukum, dihisap? Dengan semua yang kita omongkan. Lalu kata Nabi SAW. Wahal yakub bunnas. Finnar ala wujuhim. Au ala manakhirim. Illa hasaidu al-sinathim. Wah. Takilat ka'umukai ta mu'ad. Itu orang-orang yang tersungkur dalam raka. karena apa? Karena omongan mereka. Subhanallah. Ternyata yang banyak memasukkankan raka ini. Lisa. Antum tidak mencuri Antum tidak mengambil hak orang lain Antum merasa baik Tapi boleh jadi Antum ngomong Ngawur Itu yang memasukkan darah Maka Nabi SAW kasih nasihat Kalau ngomong, mikir dulu Jangan sampai nanti akhirnya harus minta maaf Yang ketiga wasiat Nabi SAW engkau tumbuhkan putus asa putus asa Iya putus asa dari yang ada di tangan manusia jangan berharap kepada manusia jangan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh manusia udah jangan Sebagian kita itu masih banyak bergantung Sama manusia Ada apa-apa Oh ada fulan, ada fulan, ada fulan Ketika melihat Hartanya fulan, tumbuh Kecintaan kepada dunia oh Jangan, minta sama Allah Azzawajal. Jadi manusia Yang mengikuti wasiat Nabi SAW ini, dia akan jadi orang Yang terhormat Salatnya khusyuk Mu'amalahnya Sama manusia baik dan dia tidak berambisi dunia. Akhir betul Kalau bicara. Andai ini Ramadan terakhir kita. Ini. Mengingatkan kita dengan wasiat Nabi SAW. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ya mau. Kematian itu memutuskan kelezatan oleh orang-orang yang ingat mati Dia tidak akan sibuk mempersiapkan untuk buka nanti malam Ini sebagian kita kan yang dipikir kenapa Buka apa nanti ya Buka ini, buka ini Iku Apa yang antum mau kerjakan sambil nunggu berbuka karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai berbuka. Tapi gara-gara manusia ini punya angan-angan yang panjang, ya akhirnya dia ibadahnya malas. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau melihat ada rombongan yang gotong jenazah, kata Abu Hurairah mengatakan umdu wah inna al berangkat engkau, berangkat kita nyusul, woi kita nyusulnya antum mau melihat ada jenazah lewat antum sedang mau nyusul dia kita hanya nunggu antrian dan antriannya itu random nggak harus yang tua dulu mati antum kadang kalah melihat orang yang tua nggak mati mati Anak mati di diri, kita lihat. Coba. Tidak sedikit kakek yang mengantarkan cucunya ke kuburan. Ya, oh, kalau kita berpikir seharusnya kakek dulu ini yang mati lah. Kita akan nyusul coba. Aibatilillah. Dalam bulan Ramadan ini Siapa yang ngantarkan jenazah? Ada yang ngantarkan jenazah keluarganya? Jangan, coba angkatan Satu Dua Tiga Empat Lima Syuf, Di bulan Ramadan ini Ada yang mengantarkan keluarganya Kerabat maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Apa bekalnya? Berbekallah kalian. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mencapai takwa. Kenapa? Ya kalau kita puasa tanpa takwa. Dan tidak untuk meraih taqwa yang ada sia-sia. Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan. Inna ma minal mutaqim. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka ada orang yang puasa bukan karena takwa karena kepingin sehat, ada jamaah, alhamdulillah Ustaz sejak puasa ini kok badan anak enak ya, kayaknya anak mau puasa terus, loh kalau nggak enak tidak ya puasa Oke, maka yang pertama niatnya diperbaiki, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man sama imanan wa hitzaban hafiralehuma min dambih Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman. Karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang akan diampuni dosa-dosa dia. Apakah kita sudah berpuasa karena iman dan wahdi sahabat? Apakah kita benar-benar sudah menggambarkan dapat apa anak puasa? Karena sebagian kita ada yang berpuasa karena tradisi. jam. Karena udah biasa puasa. Antum kenapa puasa? Oh, saya sejak kecil puasa. Iya, nah. Terus di rumah saya semuanya puasa. Apakah dia berpuasa karena iman Atau karena kebiasaan? Nah, sudah enak ada kalau udah puasa itu. Baca lagi jam. Kita tinggal berapa hari nih ya Ramadannya Jadikan evaluasi nih Untuk hari-hari yang berlalu Kemudian kita perbaiki niat kita Kalau bicara sahnya puasa kita Insya Allah kita semua tahu Tiap puasa Ramadan Puasa wajib itu harus sebelum matahari Sebelum fajar terbit Niatnya. Itu niat agar puasa kita sah. Tapi niat agar puasa kita mendapatkan pahala yang maksimal. Maka imanan wahdi sabat Dengan niat ini tidur pun bisa jadi ibadah. Maka antum dengar naumus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. hadis do'if. Sehingga orang ketika yang lainnya yang ngaji, anak mau tidur. Kenapa sama-sama ibadah? Antum ngaji ibadah, anak tidur ibadah. Lajak. Maka, ketika antum benar-benar memikirkan, mungkin ini Ramadan terakhir, anak tinggal sedikit, antum akan memaksimalkan puasanya. Sebagian kita tatkala berbuka itu yang dipikirkan makan sampai kadang kala duduk di meja makan ya. Dilihat koleknya, diudek, taruh lagi. Banyak lagi ada yang lainnya. Padahal waktu itu waktu mustajab berdoa. Antum jangan mikir makan. Bentar lagi makan antum. Jangan memikirkan menu yang antum akan santap, tapi pikirkan menu yang antum akan santap di surga Allah azza Karena katanya orang yang rajin puasa itu ada pintu khusus buat mereka. Yang akan diberikan kepada mereka. Antum bayangin orang yang puasa itu katanya pahalanya gak terhitung. Gak seperti ibadah yang lainnya. Antum ingat lagi Allah ini waktu mustajab. Lalu Antum berdoa minta sama Allah SWT. Itu yang harus ada di benak kita. Jadi kualitas ibadah puasa kita ini Masya Allah. Jemaah. Baca Quran sudah jus keberapa, antum? Alhamdulillah anak nggak ngejar hatang anak ngejar terdabul Quran, anak ingin membaca sama artinya. Nah, antum sudah jus keberapa? Ya masih ayat ke 100 seratus, dari Al-Baqarah. Terus antum sehari berapa ayat yang dibaca? Oke okay, kita yang gak paham bahasa Arab. Mungkin beda dengan orang yang ngerti bahasa Arab. Ketika kita membaca bagaimana para salafus Membaca Al-Quranul Karim. Ya, al tiap tujuh malam hatam Quran. Itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan dia tiap tujuh malam. Masuk bulan Ramadan tiap tiga malam. Hatam Quran. Di malam hari, mereka lebih banyak menghatamkannya di malam hari. Makanya Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Apa kata Quran ketika dia mau membelain orang ini pada hari kiamat? Dia mengatakan, Ya Rabbi, mana tuhun naum billay. Wahai Rabbku, aku halangi dia dari tidur di malam hari. Ngapain ngaji? Baca Quran. Baca Qur'an di malam hari berbeda dengan baca di siang hari. Malahan kita di malam hari jarang baca Qur'an. Bacanya, udah antum gak harus duduk baca Qur'an. Sambil sholat. Pegang Qur'an. Sholat dengan Qur'an. Yang gak punya hafalan Qur'an yang banyak, sholat. Tahun lalu anak kayaknya, Ya, terawihnya cuma di masjid itu. Sebenernya, so. silahkan. Kalau di masjid, di masjid alih berapa juz semalam? Sebenernya, so? nah, itu kan juz, Hitungan halaman. Berapa halaman? dua, tiga halaman aja. Dua, tiga halaman, sebelas roka. Allah, wa akbar jamah. Tergantung imamnya, Masya Allah. Ya imamnya yang harus dikondisikan. Nah, perlu ya. Perlu imamnya dikondisikan. Karena sholat malam ini sholat sunnah. Beda sama sholat wajib. Kalau ada orang yang merasa imamnya ini nggak mikir. Di belakang ini ada orang tua. Ada anak-anak. Nah, sholat wajib harus mikirkan mereka. Nabi SAW bagaimana sempat marah kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu karena salat Isya baca Al-Baqarah. Bayangin Isya baca Al-Baqarah ini jemaah. Itu imam makmumnya sampai ada yang mufarriqah, ada yang memisahkan diri dari Muad bin Jabal. Tapi ketika salat sunnah, ini enggak. Nabi SAW alaihi ketika salat wajib mengatakan, "Man bin Jadi imam, tolong ringankan salatnya. Di belakangnya ada orang tua Ada anak-anak Ada orang lemah Ada dhal haja, Ada orang yang punya hajat dia Jangan lama-lama Karena itu sholat wajib ya? Maka kata Nabi SAW Iqra' sabbih isma rabbikal salat isya itu baca sabbih isma rabbikal a'lam Hal ataka haditsul washi Baca itu Tapi ketika sholat Sunnah sholat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah salat satu rakaat 5 juz. Satu rakaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari menjadi imam salat salat tarawih di Masjid Nabawi, itu bacanya ratusan ayat. Al-Baqarah Itu mereka baca 8 rokaat Kalau Nabi SAW satu rokaatnya 5 juz Sampai an -Nisa. Ini mereka bacanya 8 rokaat Al-Baqarah Kalau imamnya baca Al-Baqarah 12 rokaat itu makmumnya Ya Allah seneng banget Karena ringan buat mereka Kita kadangkala Sebulan Al-Baqarah Jadi imamnya kalau dihitung sholat traweh dari Awal Ramadan sampai selesai Ramadan. Itu Al-Baqarah gak selesai. Kalau mau dihitung halaman. Ada apa jemaah? Tadi. Kita tidak menjadikan ini Ramadan terakhir kita. Kita masih berpikir insya Allah Ramadan tahun depan. Kita insya Allah bacanya lebih panjang lagi. Ya sekarang ini di kondisi. Yang gak mampu berdiri. Duduk. Duduk jemaah. Karena ini sholat sunnah. Gak apa-apa untuk duduk. Jangan imamnya disalahkan. Ada orang tua umpamanya imamnya kepanjangan. Habis sholat dua rokat datang ke imam. Imam, ujok tawo tawo. Wis Yang tua silahkan. Pakai kursi. Duduk gak apa-apa. Ini sholat sunnah. Bahkan yang gak sakit pun kalau bicara sholat sunnah. Boleh duduk. Mama yang muda-muda tuh, -muda, anak kayaknya baku WhatsApp, anak mau duduk aja. apa-apa, dapat pahala separuh. Iya, kalau yang sehat salat sunnah duduk pahalanya setengah jamaah. Karena dia memang capeknya setengah. Rasul SAW, ketika beliau sudah lanjut usia, kadang-kala -kadang beliau capek. Beliau salatnya duduk. Karena beliau tadi bacaannya panjang Beliau ketika berdiri Antum kalau baca Duduk keterlaluan Nabi s.a.w. itu bacaannya panjang Ketika beliau mau ruku Baru beliau berdiri Jadi sedikit beberapa Beliau baca berdiri kemudian beliau ruku Ini beberapa cara Insya Allah ketika difahamkan Kepada jamaah Jamaah akan Memilih mamanya yang kepingin sholat tiap malam satu juz ya masjid al ikhlas gitu, yang kepingin setengah juz ya masjid fulan, gitu, yang kepingin seperempat juz masjid fulan. Jadi ada pilihan gitu. Tapi kalau semuanya rata, orang mau milih kemana? anda mau cari yang imamnya satu juz gitu, nggak ada ya antum sholat sendiri. Jadi sholat taraweh itu sholat sunnah yang boleh dilakukan. Sendiri kembali tadi, baca Quran ini urusannya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika antum membaca Al-Quranul Karim dengan target, insyaallah akan tercapai. Maksudnya, anak sehari mau baca tiga juz. sepuluh hari terakhir ini, anak mau hatam. Antum niat kepingin Hatam Insya Allah Antum kalau mati sebelum selesai Ramadan Ditulis Antum Hatam Quranul Karim jam. Tapi dengan niat tadi Namun usahakan membacanya dengan artinya Dengan tafsirnya Itu yang akan membuat kita rindu sama Qur'an ini zaman Karena kita faham Allah ini menurunkan Al-Quranul Karim Hudan linnas petunjuk buat umat manusia. Di mana petunjuknya? Di tadabbur. Maka ya Allah Azza Jal mengatakan Kitabun anzalnahu ilaika mubarok liyadabburu ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini kitab yang penuh dengan berkah. Yang kami turunkan kepadamu. Agar ditadaburi ayat-ayatnya. Dan mereka orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Bagaimana kita akan dapat mengambil pelajaran. Kalau kita tidak ngerti? Maka mau tidak mau. Kita perlu baca dengan tafsirnya. Untuk baca dengan tafsirnya. Uthman bin Affan mengatakan. Lalu tahu qulubukum. Kadami kalau hati kalian bersih Kalian gak akan pernah puas Membaca firman Tuhan kalian Allahu Akbar jama. Maka tadi Qurannya dikencengin Diniatkan 10 hari terakhir ini jama. Kemudian Di antara yang diinginkan Orang mati, orang kalau mati itu Kepingin apa sih? Pengen apa jamaah? kepingin nikah lagi? pingin hidup, hidup lagi ngapain? Saudaqah. <laughs> Saudaqah. Allah Azza Jal mengatakan Ya Ayyuhal di akhir surat al munafiqun. Ya Ayyuhal الذina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an thikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ wahai orang-orang yang beriman ya Allah jemaah antum tahu setiap baca Quran itu sama artinya ketemu ya ayuhalladzina amanu antum akan ketemu oh, Allah panggil aku nih kenapa Allah panggil aku ya jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa lalai dari mengingatku. Kebanyakan kita bekerja untuk apa? Untuk dapat harta. Sebagian kita bekerja merantau ke ibu kota. Bahkan ada yang meninggalkan negerinya. Kalau ditanya, Antum buat apa jauh-jauh bekerja? Ya Ustadz, demi sesuap nasi. Ya bohong Antum. Sesuap nasi banyak di Indonesia. Tapi, kalau sesuap emas, ya harus merantau jauh-jauh. Kadang-kadang, orang bicara kebutuhan enggak. Kenapa ada yang lebih dari itu? Itu yang kadang-kala -kadang membuat orang tua lupa, mengingat Allah Azza wajalla. Sebagian mereka halal haram dihantam. Karena lupa sama Allah, yang ada di benaknya anak-anak mau sekolah, anak-anak mau lebaran. Bayangin sebelum Ramadan ini, eh sebelum Ramadan, sebelum lebaran. Biasanya polisi memberikan himbauan. Apa himbauannya? Tolong berjaga-jaga motornya karena mau hari raya. Terus, kenapa banyak maling motor? Iya, jangan mau lebaran itu tingkat kriminal meningkat. Tanya sama polisi, maka mereka biasanya di kampung itu babin-babin masih babin. babin Kapit itu memberikan arahan. Tolong dijaga, karena banyak orang mau lebaran. Subhanallah, gara-gara <tik> harta, gara-gara anak lupa sama Allah. Yang melakukan itu maka dialah orang-orang yang merugi. Lalu, apa kata Allah? Kita semua ya cinta sama harta. Siapa yang gak suka sama fulus? Angkat tangan, ada yang gak suka sama uang. Gak suka sama harta. Ayam, ya Kalau antum kasih ayam duit Lebaran nanti baru Satus ribu, lima Enggak mau ayam Diketawain sama ayam itu. Tapi kalau manusia Zuyina linnas Hubbu syahwat Minan nisa Wal banin Wal qanati al muqantara Itu tertanam di jiwa kita Cinta kepada harta Sampai Allah katakan Wa innahu hubbil khair Allah sesungguhnya dia tuh manusia Kecintaannya kepada al-khair Harta ini dinamain al-khair sama Allah Berat cintanya, cinta mati Makanya Allah katakan Wa anfiku. Mimma aku, Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian Wallahi kalimat ini Kalimat yang memotivasi kita untuk sodaku Kenapa antum sodako dikasih siapa hartanya ini dari Allah. Ketika Allah katakan mimma rozaqnaqum orang itu jadi nggak berat. Contoh nih zaman. contoh. Kalau kita benar-benar merak apa ya menghadirkan perasaan ini dari Allah ini dari Allah. Kalau ada orang di bulan Ramadan ini banyak orang kirim sodako, kirim sodako, zakat. Ustaz, tolong bagikan. Ustaz. Ada orang kirim 100 juta. Ustaz tolong bagikan. Apakah mungkin anak tidak membagikan jemaah? Eh bukan fulusnya Ana ini. Fulusnya orang ini. Mungkin anak akan makan hal itu. Orang yang beriman gak akan. Karena dia tahu ini bukan hak Ana. Contoh yang lebih ringan. Ada orang Ustaz ini Ustaz. Ana kasih 10 juta Ustaz. Tolong sampaikan ke kampus Ustaz. Apakah berat buat anak menyampaikan 10 juta itu jama? Enggak ada perasaan berat. Kenapa? Karena memang anak dititipin doang. Dan harta yang ada di diri kita itu titipan dari Allah. Azza wa Jadi kita bukan sodako dari hasil kerja kita jaman. Kalau antum mikir, oh ya anak kerja keras. Enggak, antum sodako dari rizki yang Allah berikan kepada antum. Biasanya kan orang mengatakan kalau dari hasil kerja sendiri itu saat berat biasanya. Perasaan itu hilangkan, ganti dengan perasaan rizki dari Allah. Oleh berapa banyak orang bekerja sama kerjanya sama kita, tapi rizkinya berbeda aja. Ada orang-orang masya Allah yang sama-sama buka warung sama jualan takjil, yang satu laris, yang satu tidak laris. Padahal yang dijual sama, kenapa berbeda? Inna Allahu yang bagi rezeki. Maka kata Allah, "Wa anfiku mimma rozaknakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya kalau ada harta yang bukan dari rezeki kami jangan disedekahkan. Sudah jangan. Tapi semuanya dari Allah azza Min ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau sudah datang kematian, wallahi orang akan mengatakan, fayakula rabbi" Laulah akhir ila ajalin karib. ya Allah kalau kau tunda, ya Allah tunda kematianku sedikit aja sedikit ditunda berapa menit lah lima menit kepingin apa dia faasodak dia kepingin sodako kenapa dia nggak ingin sholatnya kenapa dia nggak ingin berangkat umrah? kenapa dia nggak ingin berangkat haji dia ingin sodako Karena itu amalan yang hanya perlu ngomong. Kalau sholat harus wudhu. Harus menghadap kiblat. Tapi sodako tinggal ngomong buat masjid al-ikhlas 2 miliar. Berapa menit? Ah, gak, gak sampai satu menit. Cuman. Tinggal ngomong sodako itu. Itu antarkan ke rumahnya fula eh, Sesuatu yang... Butuh waktu singkat Saudara ini. Antum kalau mau transfer itu butuh berapa jam? jam? Mau transfer full. Buka handphonenya, apalagi sekarang. Jamai. Buka handphonenya. Cari rekening yang dituju. Nominalnya. Masukin pin. trans, Uang itu berpindah. Jamai. Sudah jadi sodakoh. Maka orang kalau mau mati itu ingin saudara. Kenapa? Karena dia lihat hasil kerja dia dia tinggalkan jamaah rumah yang dia bangun dia tinggalkan, mobil yang dia beli dia tinggalkan, nggak ada yang dia bawa. Apakah anak-anaknya orang soleh? Wallahu a'lam. Kalau anaknya orang soleh, mungkin ya anak-anak sudahkah buat orang tuanya. Tapi boleh jadi tidak. Ada kejadian satu keluarga jaman. Bapaknya ini kaya raya, jam meninggal dunia, warisannya miliaran. Datang seorang ustad, ustad dan kerabat mereka ngomong, kalian kan ditinggalin harta banyak sama bapak kalian, Mbok, ya berapa persen lah diwakafkan? Apa kata anak-anaknya enggak? Kenapa dia nggak mau sedekah ketika hidup? Kenapa Bapak nggak mau wakafkan hartanya ketika hidup? Sekarang udah jadi milik kita. Wallahi, anak itu gak mau kayak gitu. Ya memang betul, secara akal. Kenapa ketika itu gak mau sedekahkan Sekarang jadi milik kita, kita suruh sedekah. Maka sebelum jadi milik orang lain, kita sodakohkan. Nabi Ali Surah Tussam pernah mengatakan, Ayyukum. Malu kayurihi akbu min malik siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ada orang yang lebih cinta sama mobil tetangga daripada mobil dia juga. Datang ke rumahnya tetangga mandiin. Eh ada apa? Mobil antum teman temen nggak nggak? Anak cinta sama mobil antum? Ada yang kayak gitu jaman Kata sahabat siapa Sah orang gak ada ya Rasulullah? Tidak ada orang yang lebih cinta sama harta orang lain. Kata Nabi SAW, alaihi malu kalian tahu harta kalian yang mana? Yang kalian makan kemudian habis. Yang kalian belikan pakaian kemudian jadi usang. Wa ma Dan yang kalian sedekahkan kemudian kalian simpan. Sisanya Punya orang sisanya itu. Kita ini kadang-kadang lebih suka sama sisanya ini jam. Kita lihat di berangkas besi Allah. Fulusnya safa ini, fokusnya orang, fokusnya antum yang sudah antum keluarkan itu milik kita. Maka kadang kala pikiran kita tertipu dengan dunia ini. Maka tolong Ramadan ini, apalagi masuk 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, kita berusaha untuk keluarkan jam. Sudah bismillah. Berapa persen? Kita tidak bicara zakat. Zakat ada persentasenya, Tapi sodaka nggak ada persentase. Antum mau kasih setengah harta antum. Mombok. Sebenarnya bukan kita keluarkan zaman. Makai bahasanya Al-Quran itu bukan. Uh, mengeluarkan zakat. Tapi memberikan sakit Karena memang itu akan jadi bagian kita kelak Di hari akhirnya Lalu wahibatifillah Semualah amalan Ramadan itu Kalau kita ingat mati insya Allah kita akan maksimal Ad-Dakak Salah seorang Dari salafus soleh mengatakan Man akthara zikral maut Ukrima Barang siapa yang banyak mengingat kematian itu akan dikasih karomah tiga karomah. Yang pertama, takjilut taubat. Dia akan segera bertobat, segera bertobat. Sebagian kita kan berpikir, insyaallah Allah Zad, nanti anak lebaran mau tobat. Kenapa? Karena dia berpikir umur dia masih sampai lebaran sebagian orang-orang ini kerjanya di tempat yang haram dikasih nasihat antum berhentilah bertobat tuh, insyaallah zat anak sudah mengajukan riset enam bulan lagi insyaallah anak 6 bulan lagi antum emang tahu sampai enam bulan umurnya karena dia berpikir enggak insyaallah zat anak masih ada apa ya ada rencana ini itu ingat kematian itu datang tiba-tiba dan di antara tanda-tanda kiamat itu ma'utul fujah banyaknya mati mendadak yang di masa Nabi SAW tidak terlalu banyak sekarang banyak ada orang mengatakan fulan mati innalillah wa inna ilai rajun walah kemarin minum kopi sama kita orang. arti ini orang nggak kebayang mau mati gitu kemarin minum kopi kemarin goes sama anak kemarin masih main futsal sama kita orang. itu tanda kiamat maka orang yang banyak mengingat kematian dia akan dapat karomah yang pertama takjil taubah yang kedua waqanah atul qalib. hatinya nerimo nggak rakus dengan dapat segitu alhamdulillah maka dia tidak akan makan hak orang dan insya allah akan makan yang haram yang ketiga ibadah semangat beribadah Orang kalau ingat sama kematian. Semangat dia beribadah. Maka kadang-kadang kalau membaca para salafus soleh itu. Merasa kecil jemaah ya. Ya Allah kecil sekali. Sebagian salafus soleh itu. Ada yang kerjanya. Bikin perhiasan emas. Kan biasanya ada yang dipatok. gitu Dia pegang palunya. Ketika dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Dia mau matuk gak jadi jemaah. kita kadang-kadang nunggu komat si Sik suwi turun komat. Kenapa karena memang kita enggak ingat dengan kematian tadi. Tapi kalau ingat dengan kematian bersegera akan dikasih semangat beribadah jemaah. Wa man nasiyahu yang lupa dengan kematian ini maka akan dikasih hukuman tiga. Apa hukuman yang pertama? Taswifut taubat tadi. Menunda-nunda tawbati. Nanti insya Allah. Ustaz. Jazakallah khair ya Ustaz. Barakallah fi. kadang ada orang ya. Masih menghabiskan waktunya dengan. Hal-hal yang tidak berguna. Kita katakan ayolah kapan kau berhenti. Kapan. Insya Allah. Ustaz. Doakan. Ustaz. Ini sudah. Kita doakan. Yang kedua. Hukuman yang kedua dia akan jadi orang yang rakus. Ada puasa nih di sepuluh hari terakhir. Ini ujian jaman. yang punya toko rame-ramenya itu sekarang. Apa bahasanya orang Surabaya? Hah? Kalau orang Jember itu ngomongnya perpekan, Wush, rame pasal itu ini keuntungan yang benar-benar masya Allah. Jaman. Bayangkan, nabi SAW 10 hari terakhir, malah itikaf. Para sahabat ditinggalkan karena dia berpikir bisa jadi ini Ramadan terakhirku. Berharap aku mati di masjid, mudah-mudahan mati dalam kondisi itikaf. Lebih baik mana, mati dalam kondisi itikaf sama mati di pasar? Tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling dibenci Allah. Bukan berarti tuh nggak boleh ke pasar, boleh Kita butuh kehidupan, tapi jangan sampai rakus. Ingat dengan kematian, sehingga ketika berangkat ke pasar, ingat doa masuk pasar. Ingat dengan larangan-larangan, ketika berdagang, itu insya Allah akan membuat kita jadi tadi ridho, konak ah dengan yang sedikit hukuman yang ketiga. Atau sulfilah ibadah, malas ibadah. Orang kalau nggak ingat sama mati, wallahi malas untuk beribadah akibatifillah yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab -tanya -tanya. ada amalan yang kadang kala kita lupakan apa? menjaga silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan layat khudul jannah qatik Enggak masuk surga orang yang memutuskan selaturah. Jangan sampai Antum fokus ibadah tadi, sholat malam, baca Quran, ya, Sodakoh! Tapi ternyata atuh memutuskan selaturah. Kemana tempat kita? Ya udah kata Nabi Sosam, lihat, Nggak masuk surga gitu. Ini menunjukkan bahwa tatkala kita di bulan Ramadhan, kita jaga hablum minallah tolong hablum nasnya dijaga khususnya kepada kerabat kita. Kalau ada yang tidak bertegur sapa dengan kerabatnya, boleh jadi kerabat antum yang mati duluan atau antum mati duluan. Kalau antum yang menzalimi dia dan dia mati antum mau minta maaf sama siapa? Berat. Jaman. Maka jaga rahim. Ya Enggak harus ziarah Kata Nabi SAW Bulu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian Walaupun sekedar ucapan salam aja Pakai WA di grup Assalamualaikum kadang kala di grup itu ada keluarga Yang keluar dari grup mamanya Karena ada masalah Kita berusaha untuk japri dia Minta maaf sama dia dan ini kesempatan juga untuk berbagi. Kalau kali bicara sodako, maka tolonglah. Yang pertama jadi konsentrasi kita, kerabat kita yang kita kasih sodako. Kalau mereka orang-orang fakir. Kalau mereka orang-orang mampu, kita kasih hadiah mereka. Kirimin hadiah. Jangan sampai kita berbagi sama orang jauh, orang dekat kita lupakan. Ini kesempatan. Dan kalau mau minta maaf jangan nunggu Idul Fitri Insya Allah saya mau minta maaf nanti Idul Fitri Antum emangnya sampai Idul Fitri umurnya Nggak ada yang tahu Maka tadi orang kalau dia ingat kematian dia akan segera beribadah Yang punya salah minta maaf sama kelulusan Sekarang habis kajian ini langsung antum minta maaf Karena memang taubat seorang hamba tidak akan sempurna Kalau urusannya dosa dengan makhluk kecuali dengan cara minta maaf atau minta dihalalkan semua mereka. sallallahu wasallam. <tuh> Ada yang lupa nih jemaah. Rasulullah sallallahu sallam di akhir hayatnya. Beliau itu biasanya di sepanjang Ramadan. I'tikafnya cuma 10 hari pernah sekali beliau nggak itikaf di bulan Ramadan beliau ganti itikafnya di bulan Syawal diganti kemudian di akhir hayatnya Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah beliau itikafnya 20 hari karena sudah mendekati ajalnya Nabi SAW semakin semangat beliau beribadah <tuh> Affan izin bertanya Ustaz Apakah ada dalil khusus atau yang pernah Rasulullah SAW ajarkan terkait salat malam atau salat tarawih di akhir malam pada waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebab ada khilaf dari para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Syukran jazakumullah khairan. Naam, Jumhur ulama itu bersepakat bahwa saya enggak ada masalah nambah salat malam lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Rasul SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi Nabi SAW tidak melarang untuk lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. keifa salatul layl? Gimana salat malam ya Rasulullah? Nabi SAW hanya mengatakan salatul layli. Masna, masna Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Faidah khasi tal fajrul, faautir diwahida. Kalau engkau takut masuk waktu subuh, maka witir satu rakaat. Dari sinilah kemudian salat malam itu tadi mau sebelas rakaat fadl. Mau sembilan rokaat silahkan Mau tujuh silahkan Mau tujuh belas silahkan Mau dua puluh tiga silahkan Mau empat puluh tiga silahkan Silahkan salatnya bebas Rasulullah SAW Beliau itu salat malamnya pernah di awal malam Pernah di tengah malam Pernah di akhir malam tapi berakhir beliau lebih memilih di akhir malam. Jadi kalau ada orang yang mau sholat malam. Mau sholat abis isya. Silahkan sholat. Nanti tengah malam jam 12 dia bangun lagi. Sholat lagi silahkan. Rasulullah s.a.w. ketika masuk 10 hari terakhir. Beliau itu menghidupkan malam. ulama menjelaskan. Bukan berarti beliau nggak tidur. Tapi beliau tidurnya dikit. Kemudian beliau hidupkan. Jadi boleh antum habis isya sholat. Kemudian malam hari sholat lagi. Tengah malam. Dan sholatnya tadi. Gak harus berjamaah-jamaah. Antum di rumah. Jam 10 bangun. Ambil duduk sholat. Dua rokaat, empat rokaat. Terus tidur lagi. Nanti bangun lagi alarmnya dipasang. Sholat lagi. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah gak ada masalah. Tentang masalah sholat malam ini. Apa ada ciri-ciri orang yang puasanya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kalau bicara, ada ciri-ciri sebelum puasa, ketika puasa, dan setelah puasa. Sebelum puasa niat karena syarat diterimanya ibadah itu dua, ikhlas sama sesuai dengan tuntunan syariat. Antum bisa lihat, tuh, anak puasnya udah bener nggak, udah sesuai nggak. Niat antum sendiri juga bisa mengecek. Kemudian setelah ibadah itu, antum tahu ibadah antum ini bener apa tidak? Allah azza Jal mengatakan, balil insanu ala nafsihi bacira. Manusia itu tahu dengan dirinya. Dia tadi sholat subuh. Apakah dia khusyuk ketika sholat subuh? Atau sambil merem-merem? Dia tahu. Tapi ada orang yang nggak sadar. Ada cerita orang masuk masjid ketika hari Jumat. Dia di awal waktu. Masuk-masuk. Artinya jamaah masih sedikit dia masuk-masjid. Tahu-tahu dia marah-marah. Ini masjid apa? Kenapa? Kok gak ada khutbahnya? Ternyata dia tidur. Ketika komat, dia baru bangun. Maka dia marah-marah seperti itu. Dia gak sadar. Nah, ini orang perlu dikasih tahu. Tapi secara umum manusia itu tahu dengan kualitas ibadah dia. Gimana tadi ibadah dia? Coba tanyakan. Imam tadi sholat rakaat pertama Baca surat apa ya Wallahu alam ya. Yang jelas Al-Fatihah Ini ingat dia ya baca Al-Fatihah Iya <SILENGALAN> <SILENGALAN> tidak perlu antum ingat semuanya Baca Al-Fatihah Jadi kita tahu Puasa kita juga seperti itu Puasa kita ini Ya Allah kayaknya sia-sia Kenapa anak kayaknya masih Nonton hal-hal yang gak bermanfaat Dengarkan yang kurang berguna Itu kita Kita tahu Insya Allah ketika kita tahu sadar kita bertobat Semoga Allah ampuni Maka nanti di akhir Ramadan Ada syariat zakat fitrah Selain zakat fitrah itu Untuk memberikan makan kepada fakir miskin Salah satunya adalah untuk menambal Puasa-puasa kita yang Bolong-bolong ini Jadi seperti itu Kemudian ya Di antara ciri-cirinya Ibadah puasa itu diterima Dia jadi orang baik karena kebaikan itu melahirkan kebaikan Jadi kalau antum selesai Ramadan Alhamdulillah Tidak kembali berbuat dosa yang dulu lagi Alhamdulillah saat anak kok ya Pikiran mau berbuat dosa itu kok hilang sekarang Itu tanda diterima Sheikh Abdul Razak Pernah cerita Tentang seorang peminum dia suka minum orang ini. Suatu hari di pagi yang, yang dingin sekali. Dia keluar pakai jaket. Berangkat mau beli biskuit. Mau beli makanan. Jama. Kenapa? Karena kalau minum homer itu kosong perutnya. nggak enak. Maka dia berangkat ke minimarket. Itu mau beli makanan. Di tengah jalan dia lihat kucing. Jama. Anaknya kucing kedinginan. Dia kesian sama itu anak kucing. Akhirnya dia masukkan ke jaketnya. Kemudian dia berjalan menuju ke minimarket tuh, gak jadi beli makanan. Dia belikan susu jam. Buat kucingnya Kemudian dia kasih minum. Lalu dia gak nah jadi minum sudah dia. Karena perutnya kosong, dia tidur. Setelah bangun tidur, dia itu jadi benci sama minuman keras. Tanda-tanda diterima tadi, amalan itu Artinya, dia jadi orang yang lebih baik, seperti kisah Nabi SAW tentang perempuan pelacur yang memberikan minum. Saya kepada seekor anjing bukan berarti dia terus jadi pelacur. Jemaah, artinya setelah dia memberikan minum kepada anjing tersebut, dia diampuni sama Allah Azza wa Jal. Dia berhenti, dia benci dengan perbuatan. Maka, jangan berpikir pelacur ngasih minum anak, ngasih minum anjing lagi besok, kasih minum malam, masih melacurkan diri. Itu tanda-tanda berarti yang dia sodakakan bisa jadi belum diterima sama Allah. Jika Allah Maha Adil kenapa setiap bayi yang dilahirkan akan mempunyai status yang berbeda ada yang dengan orang tua lengkap dengan harta yang banyak dan ada yang yatim atau piatu dengan kondisi ekonomi yang sulit Masya Allah. kata kalau bicara keadilan Allah itu Allah itu adil kalau memberikan hukuman tapi kalau memberikan pahala. Allah itu melebihkan. Makanya kalau kita bicara keadilan Allah. Berbuat dosa satu ditulis berapa? Satu. Berbuat ibadah satu ditulis sepuluh. Kalau bicara tentang kehidupan dunia ini. Ahib Kalau anak punya uang. 100 juta Anak kasih beliau 10 juta Anak kasih ini 5 juta Anak kasih itu 3 juta Anak kasih sana 20 juta Apakah orang yang anak kasih itu Pantas mengatakan Ustadz tidak adil Kata dia, Aku mau kasih terserah aku gitu. Kalian gak punya hak apa-apa Sehingga menuntut keadilan Dalam pemberian itu Kenapa? Karena uangnya uangnya Apakah kalau Anda berbagi ke tetangga, tetangga kasih 10 juta yang sana kasih 7 juta, mereka pantas datang ke rumah Anda mengatakan, "Bapak tidak adil." Kenapa? Kenapa dikasih sana 10 juta saya 7 juta? Ya sudah, saya nggak kasih kamu sekalian, sini. Boleh saya mengatakan itu? Boleh karena memang ini haknya Anda. Dan ini Allah Azza wa Jalla yang punya alam semesta ini. Kemudian ahibbati Villa. Ada orang yang memandang dunia ini dengan pandangan yang menyilaukan. Ahibat filah, dunia ini. Maka antum lihat orang kafir banyak yang kaya-kaya. Kata Nabi SAW, yu'ti dunya man wa man la Allah berbagi dunia ini kepada semuanya. Yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai, Allah kasih. Yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk Di sini tempat ujian Di sini tempat beramal Bukan tempat mendapatkan ganjaran Bukan. Jadi kalau bicara keadilan Nanti Antum akan mendapatkan keadilan Atas apa yang Antum kerjakan Orang pantas mengatakan Saya minta hak saya Oh fadol Antum bekerja Tapi Antum dikasih Ya katakan Alhamdulillah Jadi seperti itu jadi kalau bicara keadilan Allah Ya Habib, Masya Allah Allah malikul adil. Berdoa di waktu ketika di akhir sholat Sebelum salam Bolehkah berdoa dengan bahasa sendiri Ini masalah ada khilaf di antara para ulama Bolehkah kita dalam sholat Berdoa dengan selain Bahasa Arab Bukan cuma bahasa Arab ya Selain doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Memang di dalam madhab syafi'i mereka melarang Jadi kalau antum mungkin mendengarkan seorang ustaz menjelaskan Sahih Mereka berpendapat terlarang Karena ya harus dengan bahasa Arab Dan harus dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul nya Yang dibaca di sana itu Tapi anda lihat pendapat yang lebih kuat nggak apa-apa bagi yang tidak mampu berbahasa, artinya dia nggak mampu. Kalau mampu ya dia harus dengan bahasa Arab. Dia hafalkan doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian dia baca ketika dia sedang sholat itu jangan. Maka solusinya kalau ragu ya udah baca doanya di luar sholat. Kalau mau pakai bahasa Indonesia baca doa di luar sholat. Kalau kau pingin baca ketika sholat ya usahakan dihafalkan. Doa-doa yang diajarkan Allah ala Rasulnya. Walaupun sekali lagi masalahnya ada ada khilaf. Bolehkah seorang wanita itikaf di masjid bersama suami? Atau cukup menghabiskan malam Lailatul Qadar di rumah saja? Dan apa saja yang bisa dikerjakan saat malam Lailatul Qadar dalam waktu yang berjam-jam tersebut? Masya Allah. Ya, ahibatulullah. Perempuan sama dengan laki-laki dianjurkan itikaf di masjid. Rasulullah SAW pernah itikaf di masjid, istri-istrinya langsung bikin tenda. Jadi itikafnya itu pakai tenda aja. Di masjid mereka pasang tenda. Masuk ke dalam tendanya tersebut. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, istri-istri Nabi masih itikaf di masjid. Di 10 hari terakhir mereka beritikaf. Mana yang lebih utama di masjid sama di rumah? Tentunya di masjid. Walaupun ada pendapat Al Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Beliau berpendapat bahwasanya itikafnya perempuan di masjid rumahnya itu lebih utama. Bukan di rumahnya tapi di masjid rumahnya. Ada kan rumah yang punya musola, Ya udah dia itikaf di sana. Ya sama hukumnya dengan di masjid. Itu pendapat Imam Abu Hanifah tapi pendapat jumhur ulama tetap yang lebih utama di masjid yang namanya itikaf itu al-lubthu fil masjid yang menetap di masjid Makanya mengatakan di rumah Abu Hanifah tidak mengatakan di rumah Tapi di masjid rumah gitu. Maksudnya tadi musholat yang dia pakai Untuk sholat Apa yang dilakukan Ini orang bingung Ngapain ya di malam itu Di masa Nabi SAW Di masa para sahabat Nabi Mereka itu sholat malamnya Sampai mau sahur Jadi jadi, kalau ini lakukan, ya salat. Karena kita biasa baca pun, "Allahu Qul (Outro bin Nas). Mau sholat dua puluh rokaat, baca itu berapa jam? Sejam gak nyampe. Tahu-tahu ya Allah, masih lama subuhnya ini ya. Ngapain anak? Ya tadi anak anjurkan salatnya pegang Quran, sehingga kita bisa baca ya paling tidak lebih panjang daripada yang kita hafal setelah itu berzikir capek berzikir beristighfar puji Allah azza wajal kemudian baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa Bagaimana cara membayar hutang puasa dan apakah ada batasan waktunya? Na'ma Normalnya orang itu membayar utang puasa sebelum datang kewajiban yang selanjutnya. Jadi waktu bayar utang itu berapa bulan? 11 bulan. Dari sejak bulan Syawal sampai bulan Syaban. Itu waktu membayar hutang. Tapi kalau ada yang berhalangan ya enggak ada masalah. Dia bayar kapan dia mampu. Seperti orang sakit. Ada orang sakit yang sakitnya diharapkan sembuh. Tapi sepertinya untuk tahun ini dia belum bisa menggantikan puasanya. Enggak usah bayar fidyah. Bayar fidyah itu untuk orang yang tidak diharapkan sembuh lagi. Ya sudah kalau engkau diharapkan sembuh, bayar tahun depan enggak ada masalah. Tapi secara hukum normalnya tadi adalah sampai Ramadan selanjutnya datang. Apakah seorang perempuan... Wajib setiap waktu sholat di masjid, apalagi untuk waktu sholat subuh dan sholat Isya. Subhanallah, jemaah ini pertanyaan yang menarik sekali. Kenapa memang di banyak masjid itu jamaah perempuannya lebih banyak dari jamaah lakinya? Antum perhatikan, jamaah. sholat subuh itu ya Allah, bapak-bapaknya kemana? Wallahu alam apa memang mereka janda-janda yang mendekatkan diri kepada Allah Karena udah tidak ada suaminya Jadi kalau bicara perempuan itu lebih baik sholat di rumah Bukan bicara wajib ya subhanallah Perempuan itu tidak diwajibkan berjamaah, tidak diwajibkan berjihad Enggak. Makanya perempuan itu nggak berangkat perang Sholat jumat juga tidak perempuan itu tapi walaupun sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah, Subhanallah. Ada orang yang tanya Ustad, Ustad mengatakan sholatnya perempuan itu lebih dari 27 Kalau di rumahnya. Anak ngomong, anak nggak ngatakan lebih dari 27. Lebih baik daripada dia sholat di masjid. Kalau dia sholat di masjid dapat berapa? Dapat 27. Ya sholat di masjid ya dia langkahnya dicatat dapat tuh. Tapi kalau sholat di rumah? Dia dapat mana? Dapat lebih baik dari itu. Khairun kata Nabi SAW. Tapi Nabi SAW melarang para suami untuk menghalang-halangi istrinya ke masjid. Kata Nabi SAW, "Lah tamnau ima Allah masjid Allah. Jangan dilarang hamba-hamba perempuan Allah untuk ke rumah Allah. Jadi, jangan dilarang mereka." Sebagian suami enggak. Ya, Habibati. Dia jelaskan kepada istrinya. Solatnya perempuan di rumah itu lebih baik, lebih utama. Allah, dia kasih penjelasan. Supaya istrinya enggak ke masjid. Kalau istrinya tetap mau ke masjid, tafadhal. Jangan dilarang. Karena ada suami-suami yang melarang istrinya ke masjid. Tapi menyuruh istrinya ke pasar. Bang, mau ke pasar? Oh, barakallah Fadhal. Padahal pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Kenapa ke masjid engkau larang Ke pasar engkau Perbolehkan Seharusnya enggak usah ke pasar Sama aneh beli Masya Allah Jadi intinya jamaah Bagi perempuan lebih baik sholatnya Di rumah tapi kalau mau ke masjid Monggo Maka di masjid Nabawi itu Ada pintu namanya Babun Nisa Karena istri-istri sahabat itu Sholat di masjid Nabi hanya memberikan arahan Mereka mau sholat ke masjid silahkan dan di Masjid Nabawi itu dulu nggak ada sitarnya, jemaah, jadi nggak ada pembatasnya. Perempuan, makanya soft perempuan yang paling baik, yang paling terakhir jadi masuk masjid, mulainya itu dari soft terakhir bagi yang perempuan karena semakin dekat sama laki, semakin buruk softnya mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Kalau kalian biarkan pintu ini khusus perempuan, gitu. supaya nggak..." Berpapasan dengan kaum laki-laki Akhirnya pintu itu dikenal Sekarang dengan babu Nisa Babnya perempuan Itu mungkin dapat anak sampaikan Nah Tambahin lagi Jemaah anak satu lagi karena tambahan dari Ustadz Jika yang mati Jika saya Jika saya Saya, tidak jika saya niat beri takjil Tapi ternyata dimakan oleh orang yang tidak berpuasa Gimana pahalanya Allah akan kasih pahala Sesuai dengan niat antum. Ingat Nabi SAW ketika Menceritakan tentang seorang yang bersodakoh Tau-tau yang nerima pelacur Yang nerima uh, Pencuri InsyaAllah itu sudah Diniatkan sama dia jamah. Sudah diniatkan sama dia Tapi memang ahibatifillah kita perlu berhati-hati. Ketika memberikan berbuka, anak kadang-kadang ngomong sama Istriana, kalau ngasih bukaan itu tolong perhatikan orangnya. Kalau tahu nggak puasa jangan dikasih gitu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang ya memang laisul. Kadang-kadang juga banyak sedekah Jumat. Yang dikasih adalah Jum yang Jumat. Jangan dikasih kadang-kadang enggak -kadang Jumat. Maka lebih baik antum kalau mau ngasih Jumat itu ketika orang keluar dari masjid. Karena mereka benar-benar habis sholat Jumat gitu, tapi kalau yang di jalan, kadang-kadang wallahu kadang-kadang dia gak sholat gitu. Maka kita harus lebih selektif kalau kita sudah berusaha maksimal, insya Allah, udah, niatnya tetap dapat, walaupun salah sasaran nantinya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab jamaah, karena hari ini bukan hari libur, kalau hari libur sampai jam 7 kita jamaah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi